Halo guys, selamat datang di channelnya tutorial official, nah di video kali ini adem mau ngebagi tutorial nih guys, cara mengatasi HP Infinix kelak saat bermain game mobile legend ya guys ya, tentunya pembahasan kali ini masih di HP Infinix guys Nah tapi sebelum lanjut kita pembahasannya atau tutorialnya nih Bagi kamu yang belum di channelnya Tutorial Official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official Dengan cara menekan tombol subscribe ya guys ya Nah sahabat ini dia cara mengatasi HP Infinity lag saat bermain game Mobile Legends guys Baik sahabat untuk langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke uh, game Mobile Legendsnya ya guys ya Jika sudah masuk ke game Mobile Legendsnya Kemudian langkah pertama kita masuk ke pengaturan Uh, Mobile Legends ya, guys. Nah, sahabat, jika sudah masuk ke pengaturan game Mobile Legends-nya, di sini kita masuk ke pengaturan grafis ya, guys. Ya, atau pengaturan dasar. Kemudian di sini ada menu outline, kita nonaktifkan, dan di sini untuk kamera kita pakai yang tinggi ya, guys. Ya, dan untuk mode getar, kita nonaktifkan, guys. Dan di sini ada mode HD, kita nonaktifkan. Kemudian di sini ada bayangan kita nonaktifkan. Kemudian untuk HP crepe kita nonaktifkan juga, guys. Dan di sini juga ada text damage kita nonaktifkan, guys. Kemudian di sini ada filter buta warna kita klik aktifkan ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada optimasi resolusi rendah kita aktifkan yang ini, guys. Nah, sahabat di atas sudah disetting. Kemudian kita pergi ke bawah. Di sini ada frame rate ya guys ya. Kita pilih yang rendah aja sahabat. Kemudian di sini ada grafis, di sini ada grafis rendah, sedang, tinggi. Kemudian kita pilih grafis yang rendah saja ya sahabat ya. Kemudian kita klik oke okay aja sahabat. Nah, jika sudah di setting seperti ini, kemudian langkah selanjutnya kita pergi ke pengaturan jaringan sahabat. Nah, di sini kamu aktifkan kamu aktifkan Mode speed jaringan, ya guys, ya pengaturan jaringan dasar di sini. Kamu speed modenya, kamu aktifkan saja di sini, sahabat. Kita klik oke okay. kemudian jika kamu menggunakan WiFi dan data seluler, kamu bisa meningkatkan jaringan dengan mengaktifkan yang ini, ya sahabat, ya. Nah sahabat semua settingan sudah terpenuhi dan langkah selanjutnya kamu tinggal tes gamenya guys Tapi teman-teman sebelum kamu mengetes gamenya di HP Infinix Alangkah baiknya kamu harus menghapus terlebih dahulu file-file sampah yang ada di HP Infinixnya guys ya Agar HP Infinix kamu tidak terasa lag lagi saat bermain game Mobile Legend ini guys Dan pastikan koneksi internet kamu juga stabil ya guys ya